hai semuanya assalamualaikum thank you dan klik video ini semoga bermanfaat buat kalian yang sedang program kehamilan dan pengen yang tahu gitu kan informasi-informasi seputar program kehamilan cakep banget kalau misalnya kalian itu langsung subscribe channel dan klik tombol lonceng yang ada di channel youtube ini karena channel ini itu sesuai dengan keinginan kalian untuk mendapatkan informasi dan edukasi seputar program kehamilan Tunjukin ke aku kalau misalnya kalian itu tetap dukung channel youtube aku ini Supaya aku semakin semangat untuk ngasih informasi-informasi penting Ke kalian yang sedang ngejalanin program kehamilan Oke okay, teman-teman kali ini Uci bakal ngebawain informasi yang penting Buat kalian yang sedang ngejalanin program kehamilan Nah di sini aku bakal ngasih rekomendasi 6 susu untuk program kehamilan Yang bagus banget untuk kalian cobain kayak gitu So, tonton terus videonya sampai selesai Oke, okay, kita bakal bahas dulu tentang salah satu penelitian yang menganjurkan bahwa Yang sedang program kehamilan atau yang sedang hamil itu wajib banget untuk konsumsi susu yang tinggi lemak Nah di sini Uci bakal bacain salah satu penelitian yaitu dari Human Reproduction Dan ibu yang ingin hamil direkomendasikan untuk mengkonsumsi susu tinggi lemak dengan Potensi kesuburan mencapai 27%. Nah, untuk konsumsi susu tinggi lemak ini kenapa sih gitu kan harus mengkonsumsi susu tinggi lemak? Nah, alasannya itu ya itu susu tinggi lemak ini bisa bermanfaat untuk merangsang dan menjaga fungsi dari ovarium. Dan biasanya itu direkomendasikan untuk minum dua kali satu dalam sehari. Selain itu juga susu ini bisa membantu untuk meningkatkan kesuburan pada wanita-wanita yang sedang ngejalanin program kehamilan Tapi bagi kalian yang nggak punya alergi susu ya tentunya Oke langsung aja kita bahas susu yang pertama yaitu Prenagen Essences dan di sini aku bakal bacain fungsi dari susu prenagen essences itu untuk apa. Jadi kalian di sini tinggal uh, pilih aja yang mana yang paling banyak kandungan dan fungsinya. Oke, okay, aku bakal bacain buat kalian ya. Adapun kandungan dari susu prenagen essences ini kenapa wajib banget dikonsumsi karena manfaatnya itu bagus banget dan yang pertama adalah adanya asam folat atau vitamin B9 dan ini itu untuk menjaga pertumbuhan janin mencegah terjadinya kerusakan di batang otak atau e, tabung saraf otak pada janin di dalamnya juga mengandung vitamin E dan fungsinya itu untuk mencegah terjadinya keguguran pada wanita yang sedang hamil Berikutnya adalah adanya vitamin D dan ini tuh untuk membantu memadatkan tulang supaya lebih kokoh gitu kalau misalnya sedang hamil otomatis uh, punggung itu bakal menopang perut kayak gitu. Jadi harus memiliki tulang yang kuat supaya enggak gampang nyeri gitu loh enggak gampang pegal. Kemudian ada juga zat besi. Jadi di sini itu bisa membantu untuk menyerap zat besi sehingga tidak terjadinya anemia ketika sedang program kehamilan ataupun sedang hamil. Kemudian juga nih di dalam dari eh, di dalam susu prenagen essence ini dia mengandung kalsium dimana kalsium itu bisa membantu untuk pertumbuhan dan perkembangan gigi dan tulang pada janin kemudian jadi dia tuh bisa membantu untuk memperkokoh tulang kayak gitu untuk rasanya itu kalau misalnya peranagen esensis itu dia itu terdapat rasa coklat, vanila, dan mocha kemarin itu aku konsumsinya yang vanila jadi tergantung selera sih ya kalian sukanya apa tapi kak bagi kalian yang punya alergi susu sebaiknya jangan konsumsi yang aku rekomendasiin ini kalian cari program hamilannya yang lain aja untuk dosis dari Prenagen essence ini dua kali satu yaitu pagi dan malam hari ya teman-teman. Rekomendasi yang kedua adalah lactamil genesis dan untuk lactamil genesis ini sendiri susunya itu udah banyak banget yang kenal kayak gitu udah terkenal dan populer dan fungsinya itu sendiri yaitu Bermanfaat untuk mempercepat Atau mempersiapkan kehamilan Dengan baik serta memberi nutrisi Dan dannya itu mengandung Zat besi bagi ibu Yang sedang menjalani program Kehamilan Terus rekomendasi yang ketiga adalah Promil Aumau Nah untuk susu yang ini Ini tuh bagus banget buat Orang-orang kayak aku, misalnya gampang banget keguguran, jadi itu untuk konsumsi *aumum* ini bisa banget karena bisa mencegah terjadinya keguguran lagi, kayak gitu. Dan untuk fungsi dari *aumum* ini sendiri yaitu berkhasiat untuk menyuburkan kandungan, memulihkan pasca keguguran, dan memperkuat kepala sperma agar mudah membuahi sel telur. Jadi, buat kalian yang setipe atau yang sama kayak aku, yang gampang banget keguguran, tutup konsumsi ini kayaknya bagus. Aku pengen dokter cobain, tapi sayangnya di tempatku itu nggak begitu komplit ya untuk susu-susu kayak gini, untuk susu-susu yang digunakan buat program kehamilan. Jadi, mungkin online ada kali ya. Jadi, nanti dicoba deh. Oke, okay, rekomendasi yang keempat adalah Enma Materna. Siapa sih yang nggak tahu dengan Enma Materna gitu kan? Pasti kalian juga udah tahu dan varian rasanya juga banyak banget. Nah, untuk susu ini karena saking populernya susu ini dan harganya itu juga agak mahal, cuman aku nggak tahu kisarannya karena tergantung dari tempatnya juga gitu kan kasih kalian di mana. Di dalam susu ini itu teman-teman Yaitu mengandung gizi yang sangat baik banget Untuk mempersiapkan rahim dan mempercepat kandungan Jadi itu susu Enmal ini hadir dalam berbagai varian rasa juga nih Coklat, vanila, mango Dan banyak banget varian dari rasa Enmal Materna ini Susu ini sendiri bisa mengurangi mual dan muntah pada calon ibu bagi kalian yang hamil muda bisa konsumsi ini Buat kalian yang sedang promil juga bisa konsumsi susu ini Karena di dalamnya itu yang ada di dalam susu ini sendiri dia Itu tinggi banget asam folatnya Terus serat tangannya juga ada Terus ada vitamin B6 sama B12 Terus ada juga zat besinya untuk susu ini sendiri itu tuh disarankan atau, atau direkomendasikan sebelum kalian itu hamil Jadi kalian bisa gunain ini untuk program kehamilan sampai kalian itu hamil muda gitu loh Hamil muda yang e, ngerasa mual muntah Jadi kalian bisa konsumsi ini karena rasanya itu katanya nih lebih enak dan gak bikin emek Susu yang kelima adalah yaitu Frisomam Gold Dual Care Plus nah kalau di dalam susu ini dia itu mengandung probiotik untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mengurang resiko sembelit. nah untuk menjaga metabolisme tubuh susu ini mengandung nukleotida yang penting untuk perkembangan sel dan fungsi-fungsi tubuh dan penggantian jaringan yang rusak. nah untuk kandungan dari susu ini aku bakal bacain di dalam susu trisomam tri Go Dual Care Plus ini itu Bisa untuk ibu hamil dan Menyusui, jadi buat promis juga Boleh ya teman-teman Jadi berguna untuk mencegah dan mengatasi Anemia yang disebabkan oleh Kekurangan zat besi, jadi dia itu bisa membantu penyerapan zat besi Terus ada kalsiumnya juga nih Berguna untuk menjaga kepadatan Tulang dan gigi, sama ya kayak yang Lainnya, terus ada, ada juga merupakan asam lemak penting bagi perkembangan sel yang normal. Nah, ini tuh bisa kalian konsumsi sebelum kalian hamil, kayak gitu loh. Jadi, bisa untuk mempersiapkan kehamilan juga. Terus, buat kalian yang punya anemia, bisa konsumsi susu-susu yang direkomendasikan ini dan yang terakhir ya teman-teman yaitu Enfa Mama E Plus. Nah jadi Enfa Mama E Plus ini tuh bisa kalian konsumsi dari kalian untuk program kehamilan, hamil bahkan sampai menyusui. Nah kelebihan dari uh, susu ini sendiri itu pun endorse ya teman-teman. Nah untuk kelebihan dari Enfa Mama Plus ini punya kelebihan sendiri dibandingkan dengan susu ibu yang lain yaitu teksturnya lebih lembut jadi lebih mudah untuk larut dan tidak lengket. khusus susu ini juga juga hanya uh, tidak hanya baik ya buat ibu-ibu yang hamil, tapi buat kalian yang lagi promil juga bisa untuk konsumsi susu ini. Terus juga, Enfa ini mengandung tinggi akan DHA dan mengandung asam folat punya kalsium juga terus ada zat besinya juga vitamin C juga serta serat tangan yang bermanfaat untuk tumbuh kembang janin jadi untuk yang ini itu komplit ya, jadi kalian bisa konsumsi selama kalian itu Uh, promil, hamil dan menyusui. Untuk uh, kita bahas lagi ke yang awal ya teman-teman. Kalau misalnya kalian konsumsi Prenagen Essences, nah untuk Prenagen Essences itu dia itu punya tahapan. Jadi yang kalau yang untuk promil ya pakai susu Prenagen Essences. Tapi kalau misalnya kalian itu udah hamil dan mau muntah kalian naik lagi ke MSC. Nanti itu naik lagi ke uh, yang lainnya kayak gitu. Jadi ada beberapa tahapan. Kalian bisa tonton video aku nanti aku bakal taruh di sini link untuk urutan minum dari brand agen essences. Nah tibalah saatnya gitu kan untuk mengakhiri video ini. Uh, seperti kalian ketahuan salah satu cara yang sering direkomendasiin oleh produk-produk untuk melakukan program kehamilan itu yaitu dengan cara mengkonsumsi produk-produk ini yang diyakini bisa membantu untuk meningkatkan kesuburan pada wanita. Jadi kalian bisa untuk mencoba uh, yang udah susu-susu yang udah aku rekomendasiin itu. Jadi kalian bisa sambil baca-baca juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen konsumsi, otomatis kalian harus tahu informasinya dulu gitu kan ya jadi supaya kalian itu lebih yakin dengan produk yang kalian konsumsi akan lebih baiknya kalian itu lebih memahami manfaat kegunaan dari susu yang bakal kalian konsumsi dan susu-susu ini itu tidak dianjurkan untuk kalian yang punya alergi susu ya teman-teman kalau bisa kalau bagi kalian yang punya alergi susu sebaiknya kalian konsultasi ke dokter untuk Um, merencanakan program kehamilan yang cocok buat kalian yang nggak bisa minum susu kayak gitu. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kalau misalnya aku sempet aku bakal balas-balasin komen-komen kalian. Kalau misalnya pengen cepet aku balas kalian langsung aja dm aku di instagram aku eh, di bawah pedeasnya di bawah sini. Jadi kalian bisa Langsung nanya, insyaallah bakal cepet aku balas tergantung dari antrian kalian. Oke, semoga bermanfaat, sangat untuk program kehamilannya. Sabur. So, itu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.